Saya Umi Nama saya Nisa Kata Umi Nisa paling cakep loh di kampung ini Betul tidak, teman-teman? Saya Abi Saya Akam Suka sekali belajar berdoa Teman-teman suka kan? Yuk kita belajar bersama Doa Bangun Tidur Oh iya, hakem oh, kan, hampir saja lupa Umi juga pernah bilang Kalau bangun tidur, jangan lupa untuk berdoa Begini doanya teman-teman Alhamdulillah Hilaji Ahyana Bagdama Amatana Wa ilaihin Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami kembali Sesudah kami mati Dan kepadanya kami akan kembali. Doa mau mandi. Hmm, ada orang kah di kamar mandi sekarang akan mau mandi nih. Oh iya ada doanya Allah umat pilih jambi wawak silih pidari wabarik li tirijiki ya Allah ampunilah dosaku dan lapangkan rumah tanggap serta berkatilah raja keku Udah mandi, hai, ha Duh segarnya habis mandi sekarang Oh iya, hampir lupa baca doanya Allahumma hai, minat hai, Waj'almi minal mutathahirin Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertahubat Dan jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang membersihkan diri dan bersuci Hooray Terima kasih Umi Terima kasih Abi Atas pemberian baju barunya Oh iya Apa doanya teman-teman Yuk ikuti aku berdoa Allahumma inni As'aluka min khairihi Wa khairi ma huwalah Wa a'udhika min syarihi Ya Allah, berilah aku kebaikan dengan pakaian ini Dan hindarkanlah aku dari kejahatan yang ditimbulkannya Hakam hari ini mau belajar di TPA dulu ya Iya, tapi ingat Sebelum pergi ke TPA Hakam harus berdoa dulu Masih ingatkan doanya? Iya, Abi Hakam tidak lupa Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang. Nah, begitu sayang. Pintar sekali anak Umi. Hati-hati di jalan ya. Iya, Umi, Abi akan pamit dulu ya. Assalamualaikum. Bercermin. Hmm, alhamdulillah, Allah telah kasih rupa yang cantik buat Nisa. Oh iya, kata Umi, sebelum kita bercermin sebaiknya baca doa dulu. Begini doanya teman-teman. Alhamdulillahi Allahumma makam. Asantaholki, As pahasin huluki. Segala puji bagi Allah, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku. Sebelum makan Teman-teman Sebelum kita makan Kita harus berdoa dulu teman-teman Begini doanya Allahumma bariklana Fima rozaktana Wakina azaban nar Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rejekikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sudah kita makan, kita jangan lupa berdoa ya Begini doanya Alhamdulillahillaji At-amana wa-saqona muslimin Segala puji bagi Allah Yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami Dari golongan muslim Orang-orang yang berserah diri Ikuti aku berdoa Bismillah Ima jeraha Ima jeraha Ina rabbi Ima urrahi Dengan menyebut nama Allah Kami berpendarakan Sesungguhnya Allah Maha penampun Lagi maha penyayang Ayah, ay, ay, ay. ay, ay. Ya watitam, wasolatil kau imah. Ati Muhammad danil wasilatawal fadilah. Wa baashu makomahmu danil lagi Ya Allah, Tuhan dari seruan yang amat sempurna ini dan solat yang ditunaikan berikanlah kepada Muhammad perantaraan dan keutamaan dan tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan doa masuk Allahumma tahlil abu wabah rahmatin. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu untukku Allahumma ini asaluka min padli ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu akan segala keutamaanMu.